Seperti yang kita ketahui bahwa lebaran tahun 2022 tinggal sebentar lagi Hanya saja hingga saat ini pemerintah belum melakukan agendasi dan isbat mengenai penetapan Idul Fitri tahun ini Masyarakat jadi bertanya-tanya kenapa tanggal lebaran Idul Fitri tahun 2022 belum ditetapkan oleh pemerintah Lantas, Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 kurang berapa hari lagi? Nah, berikut penjelasan mengenai Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 kurang berapa hari lagi? Seperti yang diketahui, pertanyaan tentang kapan Lebaran Tahun 2022 banyak ditanyakan oleh masyarakat Indonesia dan untuk melakukan penetapan kapan Idul Fitri tahun 2022, pemerintah perlu melakukan sidang isbat terlebih dahulu. Begitu juga pengecekan hilal, apakah sudah terlihat di beberapa kawasan Indonesia. Idul Fitri 2022 kurang berapa hari lagi. Melansir pada halaman kemenak.co.id Penentuan Lebaran Tahun 2022 Satu Syawal 1443 Hijriah akan dilakukan pada 1 Mei 2022 mendatang Hal itu dikarenakan pada tanggal tersebut bertepatan dengan 29 Ramadan 1443 Hijriah Pada tanggal itu secara hisap posisi hilal di Indonesia memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS yaitu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura Nah begitulah informasi terkait Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 kurang berapa hari